Nalan sama Bang Olay inilah wajah Bang Olay, guys. Tidak cantik, tidak ganteng, hitam manis. Hmm. Oke okay, kan, guys? Ini yang dapat, yang suka dapat baung ini, guys. Hmm. Biasa lili biasa Gabus, biasa ikan nila. Ah, ini, itu. oke. Okay. Ah, itu Halim, aduh. Ah, itu Halim itu, lagi mau ngopi katanya itu. Ah. sambil ngopi. Ah, itu Halim itu. ha ah. oke okay, oke. Okay. Oh, itu guys kawan kita lagi mau strike guys ikat apa itu guys kayaknya besar sekali guys guys wah, apa yang terjadi guys kita saksikan guys. Itu, dia ada, guys wah mantap guys apakah kawan kita strike guys wah itu sangkut apa kena prank guys wah belut itu kayaknya guys panjang sekali kayaknya itu hmm itu namanya hoodie, guys. Itu pemancing paling sabar sedunia. Dapat nggak dapat, dia tetap selalu setia. Salam satu hobi, kita saksikan, guys. Hasilnya bagaimana, guys? Hmm. Nah, itu, guys, kita perhatikan, guys. Dia itu malas terjun, guys. Nggak mau kotor, nggak kayak bang oleh channel ini, guys. Selalu kotor-kotoran pohonnya itu bersih guys, selalu sabar kalau sangkut sabar. Tuh. Ini guys, saya terjun guys. saya terjun guys, apa yang terjadi guys? <huk> Mana Ada. Jauh jauh sana jauh. Nah, terus. Wah, besar ini. wah ternyata guys, saya di prank, guys. Apa? Gabus, guys. Emang ini, guys. Ini, guys, gabus, guys. Nah. Eh, okay. penampakannya kecil. Tetap semangat, guys. Hmm. strike guys, gabus uh, mantap, biarpun kecil yang penting konsisten, dapat gabus oke, okay. Jas, just, just, just, nah, sekiannya foto Ini guys, tadi baru kita pasang pancingnya guys, sudah dicicak-cicakkan oleh ikan baung hamster guys. Tengok guys, sekarang guys ya ini ya, kita perhatikan guys ya. Wah, guys, tengok itu guys. Wow, itu besar pasti itu guys. Apakah ikannya guys, kita tarik. Ini pancing keberuntungan saya ya guys. Walah berat sekali ini guys. Aduh guys, aduh. Walah guys, bang hamster guys, sudah saya bilang guys, walah guys, guys, guys, guys, wah, wow. berat sekali guys, ini ada dua kilo ini guys, strike man, bang Olay Channel selalu sukses dalam memancing bang hamster, good job man, WhatsApp, up, WhatsApp, up? jangan lupa like, comment, dan subscribe, bang Olay Channel, baru lima menit, udah strike man, wah. Wow. Emang master Bang Olay channel nih guys, walah Halim kalah, nggak strike, tenang. Ambon kalah, tenang aja.